kira-kira faktor apa saja sih yang menentukan uh, hidroponik itu bisa tumbuh dengan subur dengan bagus kayak gitu Kira -kira ya apa aja nih faktornya ada di sinar matahari Bu mm. kalau harus langsung harus harus langsung kena apa uh, enggak sih enggak harus langsung kena bisa uh. uh, kalau misalnya atapnya mau dikasih kasih UV mm -hmm. UV ini kan berfungsi untuk uh, mengurangi intensitas cahaya Bu ya mm -hmm. supaya enggak kena langsung nih mm -hmm. karena kalau kena langsung juga Efeknya ada juga, misalnya kayak daunnya gosong, itu bisa mm -hmm. terjadi mm -hmm. Makanya mm -hmm. perlu adanya atap kayak paranik dan masih UV Oh gitu, -e, ya. terus Jadi, lebih bagusnya UV ya? Lebih ha -ha. bagus UV, ha -ha. Bu ha -ha. Terus. Ha -ha. Yang kedua selain dari sinar matahari, yaitu dari semayan, Bu Semayan? Ha -ha. Dari semayan, nah, kalau dari semayannya bagus, maka seterusnya bakal bagus, Bu mm -hmm. Uh, ngelihat semayannya bagusnya itu dari mananya tuh nah tanda-tanda mm -mm. si semayan itu bagus dia uh, batangnya pendek Bu mm -mm. nah kalau misalnya dia tanda-tandanya tidak baik mm -mm. itu biasanya batangnya tinggi mm -mm. kurus mm -mm. Uh, pokoknya enggak bagus Bu mm -mm. dan itu mempengaruhi uh, semuanya dia karena nanti kalau misalnya dia tinggi dia uh, kurus dia udah bakal kokoh ini oh, batangnya Bu gitu ya. mm -hmm. ini kalau dilihat ya ini tuh kita ini pakainya ini ya apa sih pakainya kayak kain panel ya eh kain kain panel kain panel tapi di sini ada apa Rockwool ya Rockwool ya pakai Rockwool ini pakai Rockwool juga sebenarnya bisa ya pakai bisa Bu pakai apa tuh? Media tanam selain rokok itu bisa pakai serabut kelapa iya, atau kokopit, uh -huh. atau bisa juga sekam bakar. Uh -huh. Bisa, Bu. Tapi lebih bagusnya yang mana? Lebih bagusnya Di sebenarnya, uh, yeah. kalau kita mau ngeluarin duit ya, bagusnya itu rokok, Bu. Oh, rock pole, Karena ya. media serapnya itu tinggi, Bu. Uh -huh. Tapi kalau misalnya kita mau alami ya, uh -huh. pakai serabut kelapa bisa, Bu, oh, atau gitu. sekam bakar bisa. Nah, kalau tipe hidroponik ini, kira-kira... Kalau dilihat dari tingkat ekonomisnya ya Tuh, Ini kalau kalau menanam dengan hidroponik itu lebih ekonomis Apa lebih Apa ya Lebih Apa sih <laughs> <laughs> Lebih mahal yeah. kayak gitu Kalau kita uh, tahu marketnya Bu ya uh, uh, uh. Kalau kita sudah ada kerjasama dengan uh -huh. uh, minimarket Misalnya atau dengan Restoran mm -hmm. atau hotel mm -hmm. nilai ekonomisnya tinggi banget bu, tinggi banget. karena ini bener-bener full organik tanpa pupuk kimia, mm -hmm. tanpa pestisida mm -hmm. kimia, mm -hmm. dan ini saya rasa bakal kualitasnya lebih jauh daripada menggunakan bahan kimia pupuknya. Mm -hmm. Cuman kalau kita marketnya ada di kampung, mm -hmm. problematikanya ya kalau orang kampung tuh uh, mikirnya banyak dan murah, mm -hmm. jadi, mm -hmm. Iya jadi iya, <laughs> Memang uh, di kampung belum banyak yang tahu sih Bu Berarti kalau kita mau tembus ke ini ya Ke market Berarti kita harus tahu pasar dulu Iya betul Bu Kita bisa Bu. kerjasama dulu sama minimarket-minimarket uh, sama yang ada Iya dulu. atau restoran, oh, restoran atau hotel gitu. oh, iya, Mereka iya. kan rata-rata menggunakan sayuran organik Bu Untuk mm -hmm. makanannya Iya iya kalau ini kira-kira dari semai sampai panen berapa waktu yang dibutuhkan? Eh uh, tergantung jenis sayurannya, Bu. Misalnya kayak kangkung nih. Mm -hmm. Itu dari semai sampai panen itu butuh waktu sekitar 4 sampai hari lah 4 sampai 50 hari uh -uh, bisa dipanen. Mm -hmm. Kalau untuk sayuran lain kayak selada, uh, sawi mm -hmm. sekitar 60 sampai 70 lah bisa. puluh sampai puluh. Mm -mm. Ini berarti udah dari 2018 sudah berapa kali panen? udah sudah banyak? udah tuh, banyak bu. Udah banyak banget ya? Udah banyak. Ya paling. Kalau pasaran di kampung itu gimana tuh untuk untuk memasarkannya? Ada ada kesulitan nggak? Uh, pasti bu. Pasti. Pasti. Uh -huh. Tapi uh, saya sambil edukasi juga bu, sambil kasih edukasi ke masyarakat mm -mm. bahwa ini adalah sayuran organik loh. Mm -mm. Uh, manfaatnya apa aja mm -mm. gitu saya sebutkan bahayanya mengkonsumsi sayuran yang berpestisida mm -mm. Uh, kimia dan kupu kimia seperti mm. apa gitu terus respon masyarakatnya kayak gimana? sementara ini sih mereka masih masih cuek ya masih acu gitu uh -uh. tapi beberapa juga ada yang tahu iya uh -huh. dan mereka sangat mengapresiasi lah uh -uh. apalagi ada hidropon atau okopen itu di kampung Oh iya. mereka yang uh -huh. tahu itu merasa uh -huh. senang lah merasa bangga hmm. dan ini harus diteruskan lah gitu uh -uh. Ada nggak e, rencana ke depannya itu untuk memperluas lagi e, hidroponik dengan aquaponik ini? Ada bu, e, ya. kebetulan saya juga termasuk salah satu anggota Karang Taruna di dan, hmm, dan di situ iya, ada iya. program e, membangun pertanian akuaponik hidroponik. Hmm, hmm. Nanti ada lah bu e, harapan nanti bisa lebih besar daripada ini. Hmm, yes, okay. Dan harapannya juga nanti saya berharap di Sumaranja ini menjadi uh, produsen sayuran organik dan ikan segar sini. Oh iya. Melalui akopone ini, Amin. Bu. Amin. Ini kan uh, sirkulasi air. Ini kan pasti menggunakan filtrasi dan lain sebagainya ya? Betul, Bu. Ini kan juga menggunakan listrik nih. Iya mm -hmm. kan? Banyak kabel-kabelnya nih. Betul, nah, Bu. ini kira-kira eh -kira, uh, hemat energi. Energi enggak ini atau dengan adanya ini malah tambah pengeluaran untuk listrik, Aa. juga tambah membengkak nih, kira-kira seperti apa nih? Nah, ini kebetulan kan listriknya hmm. masih menggunakan dari PLN Bu ya? Iya. Jadi memang dibilang hemat energi ya <laughs> masih jauh dari itu Bu. Uh -huh. Tapi untuk mengantisipasi itu, uh -huh. sebenarnya kita bisa, uh -huh. yaitu membuat energi sendiri, artinya kita membuat PLTS lah, membagi, membagi listrik tenaga surya sendiri, uh -huh. jadi kita mengambil sumbernya itu dari sinar matahari itu bu. Oh, oh. Gimana itu? Caranya tuh? Uh, ada sih bu nanti sebenarnya di jalan-jalan juga sudah ada bu. Misalnya oh, oh, oh, oh. yang di atas lampu itu kan mm -hmm. ada kayak kayak lempengan gitu bu. Mm -hmm. Nah itu namanya panel surya. Mm -hmm. Nah dia itu menyerap energi matahari, listrik. Mm -hmm. Apa? Me menyerap energi matahari itu menjadi sumber listrik nanti bu. Oh gitu ya. Tuh. Tapi belum bisa diterapin ya di uh, sini? Bisa, bisa. Udah bisa, bisa, udah bisa diterapin bisa di sini. Bisa, cuman kalau di sini namanya masih butuh ini ya, Bu ya, modal ya. Jadi iya. belum belum belum ini, Bu. Belum <laughs> sampai ke situ. Belum sampai ke situ. Oh, is okay. Lumayan ya. Kayaknya dari tahun 2018 sampai sekarang 2018 sampai 2022 ini udah hampir 4 tahun ya. Iya. Udah jadi 4 tahun. Berarti juga uh, panennya juga udah lumayan banyak. Alhamdulillah, sepertinya. Bu itu dan ini juga kayaknya sudah sudah siap panen ya Iya yang Bu. ini udah siap panen ini beberapa sudah ada hmm. bayarnya sih Bu <laughs> sudah ada sudah uh, ada pemintanya Oh ya kebetulan gitu. saya pasarin di tempat kerja Bu dan mereka hmm. sangat apresiasi banget lah Iya Iya keren tahu beneran lihat ini gede-gede nih udah siap panen banyak yang siap panen. Ber Iya. berapa sirkulasinya Katanya, <laughs> kan, dari ini, ini apa ada apa namanya di, ini kalau dua tabungnya apa nih kira-kira nah ya uh -uh. yeah. ini sirkulasinya nih kalau di, di bahasa akuakultur uh -uh. kalau dari kolam ya kolam ini namanya fish tank ini adalah tempat uh, ikan hidup ya uh -uh. nah fish ini berisi ikan uh -uh. nanti dia mengeluarkan uh, amonia atau kotoran, kotoran. nah uh. tapi kita nggak bisa langsung sirkulasikan dari kolam ini ke tanaman nggak oh, bisa oh gitu iya ada prosesnya salurannya mana nah, ini dari sini ini ada ada input. Oh, ini dari ada sini impun di sini uh -huh. ini dari ini nyambung ke dasar dasar dasar ikan bu dasar kolam uh, dasar kolam hmm, sehingga nanti kotor kotoran, kotoran yang itu. ada di dasar itu bisa kesedot ke filter bu ada penyaringnya nggak nggak langsung aja langsung bu langsung oh, langsung berarti langsung. ada saringannya ya nggak ada langsung Nah, larinya ke sini. Larinya ke blong pertama. Oh, ini blong pertama ini, pertama. ini namanya filter mekanis bu. Uh -uh. Ada mesinnya juga? enggak ada bu. enggak ada. Nggak ada. Filter bu. mekanis ini Tapi berfungsi. Tapi di sini ada penyaringannya enggak Ada apa gitu? Penyaringannya pakai apa? Nah, gitu. ini kan ada ada banyak blong bu ya. Uh -uh. Nah, blong pertama ini atau filter pertama ini sengaja saya kosongkan, tidak ada media apapun. Uh -uh. Uh, harapannya nanti nanti. Uh, kotoran itu ada pada dasar bu mm -hmm. sehingga yang di atas itu yang ada bersihnya yang bersihnya ya? mm -hmm. kemudian Nanti masuk ke sini dari filter pertama dari belum pertama mm -hmm. ke filter kedua dari sini nih saluran, ini, saluran ada, ini ada ada filternya nggak dikasih jaring atau apa enggak enggak gitu. ada bu langsung-langsung ya, aja ya. Mm -hmm. Mm -hmm. terus setelah itu setelah ini kemudian Dialirkan ke bulung kedua mm -mm. Nah bulung kedua ini Ini juga sama Bu, namanya filter mekanis mm -mm. Tetapi bedanya Filter pertama itu dia nggak ada media apapun mm -mm. Dan kedua ini Ada media mm -mm. Medianya itu isinya adalah Jaring-jaring Bu Jaring-jaring sini Sebenarnya berfungsi jadi bisa pakai serabut kelapa juga bisa ya Bisa Bu, bisa Pinabol juga bisa ya Kenapa Bu? Pinabol Pinabol Enggak Enggak sih kayaknya Bu Bible yang mana, Bu? Yang bulat-bulat, oh, gitu Oh, itu nanti di filter berikutnya, oh, Bu. Di filter berikutnya. Itu biobol, okay. biobol, biobol, bio oh. Iya, iya, <laughs> saya nyebutnya Biobol bio <laughs> Nah, uh -uh. ini fungsi jaring. Jaring itu menangkap uh, kotor kotoran yang halus, Bu. Uh -uh. Sehingga nanti pakenya uh, pakenya bisa terpisah, ya? parenya aja, Bu. Uh -uh. Setelah dari filter kedua uh -uh. yang berisi jaring itu, kita ke filter ketiga. Uh -uh.